oke okay guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe like dan yang udah nge share, -nge -share semua video-video kita dan aku masih tetap memberikan support dan dukungan serta doa kepada kita semua ya mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta dilimpahkan rahmat dan rezeki ya supaya kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hutang hari Hari ini termasuk di dalamnya humpitan hutang pinjol amin ya Rabbul Alamin Oke okay guys hari ini kita pengen kasih tahu 200 aplikasi pinjol terbaru yang legit banget buat digalbay katanya Bebas BC be checking bebas League OJK, bebas juga di celah lapangan Yuk kita simak guys Jadi nanti apabila dari aplikasi-aplikasi yang kita sebutkan Dan kebetulan hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran dan juga mungkin sedang mendapatkan intimidasi dan teror dari aplikasi-aplikasi yang nanti kita sebutkan Maka fix hutang kalian langsung auto lunas Ternyata aplikasi mereka ini adalah aplikasi pinjol ilegal Pinjol yang sudah menipu rakyat dan saudara-saudara kita dengan tenor yang pendek Bunga yang tinggi serta intimidasi dan ancaman Apa saja sih bang aplikasi-aplikasi yang akan abang sebutkan neok kita simak rame ramai Apa saja aplikasi yang hari ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sudah di take down sama pihak kominfo dan sudah diblokir sama pihak ojk langsung saja guys nah ini dia untuk di urutan yang pertama adalah aplikasi rupiah meminjam di urutan kedua adalah aplikasi pinjaman mudah. Di urutan ketiga adalah aplikasi uangku. Dan di urutan keempat adalah aplikasi kredit now. Di urutan kelima adalah aplikasi pinjam pintar. Tapi bukan kredit pintar. Di urutan keenam adalah aplikasi uangku pinjol tunai. Di urutan ketujuh adalah aplikasi tunai kilat. Tapi bukan KTA Akilat. Di urutan ke-8 adalah aplikasi pinjamanku. Di urutan ke-9 adalah aplikasi pinjaman tanpa jaminan. Di urutan ke-10 adalah aplikasi dana cepat. Di urutan ke 11 adalah aplikasi lender. Di urutan ke 12 adalah aplikasi dunia kredit. Di urutan ke 13 adalah aplikasi rupiah tunai. Di urutan ke 14 adalah aplikasi dana cepat. Di urutan ke 15 adalah aplikasi pinjol. Di urutan ke 16 adalah aplikasi beruang. Hmm. Di urutan ke 17 adalah aplikasi dana cair tunai di urutan ke-18 adalah aplikasi happy loan, di urutan ke-19 adalah aplikasi pinjaman real amanah, di urutan ke-20 adalah aplikasi dana cepat, dari 20 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan ada yang sudah pakai atau mungkin sedang mendapatkan terde intimidasi utang kalian langsung auto lunas Lanjutlah Bang, untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi jamin dana. Di urutan ke-22 adalah aplikasi pinjaman dana modal ID. Di urutan ke-23 adalah aplikasi pada pinjaman 77. Dan di urutan ke-24 adalah aplikasi pinjaman tunai area solo. Adakah hari ini subscriber kita di daerah Solo? Ternyata ada nih aplikasi pinjol ilegal yang katanya area Solo. Dan di urutan ke-25 adalah aplikasi pinjaman untuk daerah Tangerang. Wow. Tadi solo dan sekarang di Tangerang. Lanjut untuk di urutan ke-26 adalah aplikasi Saku Plus, di urutan ke-27 adalah aplikasi Elastis Pinjam, di urutan ke-28 adalah aplikasi Bina Kantong Bersama, dan di urutan ke-29 adalah aplikasi Kantong Cerdik, dan di urutan ke-30, 30 ya, adalah aplikasi Rupiah Plus. Lanjut bang untuk di urutan ke 31 adalah aplikasi Sofiloan Dan di urutan ke 32 adalah aplikasi Kapten Pinjam Wow ada Kaptennya nih Dan di urutan ke 33 adalah aplikasi Kapten Tunai Dan lanjut untuk di urutan ke 34 adalah aplikasi Pinjam Uang Dan di urutan ke 35 adalah aplikasi Pahlawan Pinjaman Dan di urutan ke 36 adalah aplikasi Dana Darurat harapan dan lanjut untuk di urutan ke-37 adalah aplikasi pinjaman khusus dan untuk di urutan ke-38 adalah aplikasi KSP dana cepat dan untuk untuk di urutan ke-39 adalah aplikasi kredit tunai lanjut untuk di urutan ke-40 adalah aplikasi kredit now Lanjut untuk di urutan ke 41 adalah aplikasi Dana Heboh Dan urutan yang terakhir ya Tadi ada 200 yang mau kita rilis Tapi untuk di video kali ini hanya 42 saja dulu Dan kita nantikan lagi rilis terbaru dari channel YouTube kita untuk di urutan ke-42 adalah aplikasi dana gampang tapi bukan pinjam gampang kalau aplikasi pinjam gampang itu masih terdaftar dan berizin di OJK jadi semua pinjol yang masuk ke dalam daftar list yang tadi kita sebutkan adalah pinjol ilegal yang tidak usah dibayar jika mereka melakukan penyebaran data dan mengintimidasi debitur yang belum mampu melakukan pembayaran jadi kita bisa langsung lapor kepada pihak yang berwajib ya Ternyata aplikasi-aplikasi yang hari ini sudah menipu kalian Yang menguras habis semua kantong kalian Dan yang hari ini sedang panik banget ya Untuk mencari dana perpanjangan hanya untuk membayarkan bunga-bunga kepada aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini Tidak perlu lagi dibayar Jadi bagaimana bang? Kalau seandainya kita nggak bayar ini intimidasi dan ancamannya kita bakal disebar data ya Tidak masalah Lebih baik malu sebentar timbang harus terus terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol ini guys Coba bayangin dengan tenor yang tujuh hari kita sudah dipaksa untuk membayar ini itu segala macam dengan jaminan data data pribadi kita yang katanya bakal diproses ya. Sistem ini akan terus berjalan ketika kalian memang tidak mampu atau tidak mau membayar lagi ya kami akan menyebarkan data-data kalian kami akan mengedit-edit foto kalian dan kita akan meretas semua kontak yang ada di handphone kalian Kalian gak perlu lagi takut Ketika nanti hal itu terjadi Kalian hanya bertugas untuk mengkonfirmasi Kepada kontak-kontak yang mungkin hari ini Sudah diretas sama pihak aplikasi pinjol ilegal ini Jadi bagaimana dong Bang? Ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini Uh, sudah mengganggu ya Kontak-kontak yang ada di handphone kita Bukan hanya kontak darurat atau sebagai kontak penanggung jawab Yang kita masukkan ke dalam uh, Pertama kali melakukan pengajuan pinjaman online Tapi mereka ini sudah mengganggu kontak-kontak atasan saya Keluarga saya, orang tua saya, kakak, adik Dan teman-teman yang lain Jadi kalian tinggal kasih tahu aja ya Sama yang hari ini sedang mendapatkan teror dan intimidasi Padahal mereka itu tidak berurusan dengan pinjaman online Yang hari ini kita gunakan ya kan Kasih tahu sama mereka Bahwasannya aplikasi-aplikasi Aplikasi yang hari ini sudah melakukan intimidasi Yang sudah hari ini mengancam kontak-kontak yang ada di handphone kita Itu adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah kita Dan hari ini mereka itu sedang memanfaatkan kesusahan kita tentang perekonomian ya. Jadi mereka itu uh, dengan data-data yang sudah kita kirimkan Dengan foto profil kita Bahkan mereka meretas galeri dan Foto video yang ada di handphone kita ya Itu sebagai bahan jaminan mereka supaya mereka bisa mempermalukan kita, supaya mereka bisa memaksa kita untuk terus membayarkan denda dan bunga yang tinggi setelah tenor yang cuma tiga hari ya atau 7 hari ya untuk aplikasi pinjol ilegal bahkan belum memasuki mas masa-masa jatuh tempo mereka sudah menguber-uber kalian jadi kalian nggak perlu takut nggak perlu panik karena aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan itu tidak punya debt kolektor lapangan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu tidak punya Depth collector lapangan Oke okay, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh